Kamu diundang mana aja, kamu diundang siapa aja, yang ngundang itu kamu masukin schedule dulu. Hmm. Nah banyak orang yang begini, diundang udah gitu diundang sama gereja yang lebih besar, dia tahu nih PK lebih besar, dikatlah lah yang tadinya yang gereja kecilnya. Kalau lagi Natal mau pasti gede banget ya. Tergantung bisnis juga, tergantung, ini <laughs> ya, tergantung. Kalau sumringah gitu dok? Enggak, bentar lagi Natal. Oh, nah, iya ini bener. Kak Billy jadwal udah penuh ya? Ditulis di story kalau jadwal penuh tuh? Kita juga gak bisa ngakuin hamba Tuhan yang bilang uh, kita bilang oh nyamet Tuhan punya baju punya baju mahal juga nggak salah kok iya, iya, iya. punya sepatu bermerek harga 25 juta juga nggak masalah kalau lu punya duitnya asal Berarti berarti orang. pendeta tuh sebenarnya kalau kaya banget kayak gitu sebenarnya tuh sah sah aja. Sah aja kan? hmm. asalnya jangan, jangan nyuri duitnya jemaat. <tuh>, nah sah ya sah juga Iya kan. Bagaimana? Emang enggak ramenin itu? Lah, abis ini, oh iya, ada berkat sedikit betul. Sebunga pelayanan <tuk> angin. Lu jangan liat angkanya, woy, lihat angkanya, well. Lihat apa dong? Lihat hatinya, kamu pelayanan. <tuk> Kalo <kayak> dikasih sebelum, iya. Kalau sebelum, sepuluh ribu makanan itu. Belum tahu isi. Kalo kalian ada yang <tuk> tahu kualitasnya. Ya udah kita iya. calegin dulu, kita calegin dulu itu. Ya. Ya. Ini karena berhubung nggak ada amplop, jadi langsung pakai duit begini. Tapi kenapa ya dari dulu tuh, Kabilik? Amplopnya langsung di ini juga, becek-becek juga. Uh, dulu. Ya, sekarang dilip, dilipet dilipat. Oh, karena tebel kali ya. Ya. Yeah. Oh, sekarang bukan di ya? Reopen di sini transfer. Oh. transfer ya. Oh, jadi gak perlu amplop. Rekeningnya ditaruh di bio Instagram enggak sih? Aduh. Uh, oh, oh, oh, banyak oh, yang kayak oh. begitu. Banyak ya? Kabili gak taruh? Uh, enggak. Kalau kalau yang sakit, kalau yang sakit. Kalau yang sakit jadi gini, jangan sakit gini. Oh. Pendetanya sakit. Ya. Tolong doakan saya sakit. Terus dia fotonya pakai uh, apa namanya? infus-infus. Uh, Terus mukanya diginin. <laughs> Ya kan? Iya. Oh, oh, oh, oh. Kalimat kalimat pertama sih asik banget gitu. Tolong doakan saya sedang sakit. Doakan, doakan. Tapi ya. rekeningnya dikasih ya, kalimat keduanya. Pertama dulu dong. Ah, oke, okay. ya. kalimat keduanya. gitu, terus terakhir baru jika hmm. Anda digerakkan oleh Tuhan. Ah. Inilah PC saya. Ah, yeah. luar biasa. Oh. Selamat datang di Brave Talk dan hari ini kita bakalan bahas APK tentang persembahan kasih bersama Pastor Billy Landang. Oh. Oh jadi kalo ada yang gitu pada itu bener yang... banget open kita rapi gitu ya rapi ya, ya? kayak ada Kaya bridging nya kan? ada gimmick nya gitu <risip> nah, betul. biasanya enggak <gambil> ada gimmick gitu. <tambil> <Bbetul. tambil> Kaya kayak main judi gitu bukan sih judi cuma ini sepuluh ribu pertama <tambil> <tambil> <tambil <tambil> <tambil> oh, orang kalo ngasih persembahan bukannya judi juga well, kira-kira dapatnya nanti balik ya, ke dia apa enggak? Oh, ada yang begitu ya. Nah, ada ya, Jadi buat dia. informasi yeah, yeah. Brever semuanya, eh uh, Kabili nih kita juga lumayan susah karena kita ganti jadwal berapa kali gitu. ya maaf ya, maaf, maaf. Karena Kabili salah satu uh, pembicara yang sering diundang stand di di Hollywood. Uh. Lebih sering di di di di di Betul. Jumanji. Wah, oh. luar biasa. Keren Black Adam ah. tadi Jumanji ya, Kai. <laughs> ah. Jumanji udah keluar, Jumanji Kumanji udah ada, teman-teman. <laughs> Black Joko. Tapi ini kita mesti senang nih karena biasanya Kabili itu uh, traveling terus, khotbah kemana mana Wah duitnya banyak dia, nih. Wis. Tuna tahu kalau duitnya banyak, tanya dong. <laughs> si Kabili, berarti just beda-beda ya, Kai? Setiap minggu ya, tapi uh, tiap minggu ya. Enggak, tiap bulan lah. Tiap bulan. Oh. Disponsori enggak sih, Kak? Kalau gitu just just yang bagus itu. Jas just... pendeta? Enggak. Kita oh enggak endorse sih, enggak sayang sekali. Harusnya dia merinding, emang ada pendeta di endorse. ah mateng lu dibalikin, dibalikin. Ada namanya Andreas Perianto, ada namanya siapa sih? Iya dia Abah, Abah, Gembala kita tuh, bro Gue Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, gereja Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Abah, Bang Karena dia tidak ada di sini, tidak ada di frame ini Tidak yeah. ada ya, di frame ini. Iya, kita bisa ngomongin dia. Iya, enggak nah, cuma di di Brestok ini kita uh. bisa ngomongin Ya, apa aja. Yeah. Oh, oke. Okay. Karena kalau ngomong yeah. ke lain enggak boleh kan, enggak boleh. Yeah, kan? Kita yeah. ngomongin Mbak sendiri aja. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dapat Jadi, izin lagi ya? Betul, betul. Yeah. Dia juga rela katanya. Yeah, dia yeah. penasi yeah. di penjara katanya. <laughs> Mendingan saya yang dipakai namanya katanya. Gitu. Lagi tapi di sini dapat PK lagi. Wah, banget, guys. Ya, tapi balik lagi ya. Ke, si konre gak pernah khotbah di gereja besar, hmm. tapi kok Kabili bisa khotbah di gereja ada linknya atau gimana? Kabili? khotbah di gereja besar, mm -hmm. Hmm. gimana ya? Jelasin ya, kalau ngomong link mungkin relasi ya dari ya, ya, ya, Yalah, pasti, ya, iyalah pasti pasti uh, ada, ada yang uh, apa namanya mendengar gitu kan, terus kemudian terus gitu udah gitu ya. ngundang gitu kan. Hmm. Nah, zaman sekarang kan, gue mulai khotbah tuh tahun 98 dan itu zaman dimana mana, cuman dari mulut ke mulut aja lah. Biasanya enggak, hmm. ada sosial media. Nah, sekarang dengan sosial media lebih gampang. Misalnya, misalnya gua kasih, teman, uh, temen nama temen gua ke gereja, terus uh, mereka mau tahu pengajarannya. Lihat YouTube lah, juga sering lihat YouTube kali iya. juga Jadi, uh, undang ya, Ko Andre, ya, undang lihat YouTube-nya. Iya, bener, Andre. Ya. Tapi gue rasa kembali kita bukan karena nggak uh, mau diundang gereja gede Karena dia kan baru ngurusin Raja Wali nih Hmm. yang model kayak kita ditinggal-tinggal lu bisa ke kebayang kan ya. lu ninggal ninggal gerejanya, lu paling nah, gereja lain ya. ga denger dong pengajaran nah, dari gembala kita raja wali ya Heeh. Oh. dua oh. yang oh. penting kan beliau tidak sebagai ya, ya. gembala oh. gitu. lempar bola kan tapi mau ngajarin dia ya bener ya, ya. gimana, kan, gimana? Kan untuk bisa menjadi seperti beliau kan perlu nah. tahapannya Enggak, lu Gak lu ga perlu seperti dia, nggak mau gue juga lu <laughs> seperti dia Nggak <laughs> mau Well weel aja Anak lu Anak raja wali buh, buh, buh, buh. <laughs> gitu But anyway... Enggak apa-apa hmm. sih, Aniko oh, tuh jarang dateng ya. Iya. Uh, Tau juga persemaiannya kecil pasti kan. Ah, pasti, pasti, nah, pasti. Iya, yeah. pasti. Aku magus sering datang. Ya. ini orang enggak pernah datang kak? <laughs> Aduh, pecah banget. Kadang kita tegur juga, Kak, kan kasihan juga. <laughs> Pokoknya kalau Aldo ngomong tuh wajib <laughs> dipercaya, Kak. Jangan sampai enggak percaya. Jadi malam hari ini bukan hanya kita ngomongin PK tapi SP juga ya berarti. SP juga. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Surat perawatan. Aduh. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> nah, jadinya? Tapi Kak, kita ngomongin jemaat yang suka ngasih uh, per persepuluhan Atau apa namanya Sembahan besar gitu mm -hmm. Kalau Niko sama kita-kita memang mungkin dipandang Gereja-gereja maksudnya uh, ya, di gereja kan ya. Tapi besar tuh mana dok ya, ya besarnya gak mungkin uh, Skala kita lah ya kan kita mah kecil lah paling baterai kok kalau sosreibu udah gede banget tuh yeah. ya iya kan nah kalau Billy lihat orang-orang kan pasti tahu nih yang persembahan ini gede Mereka yang kecil kadang-kadang tuh dulu ke depan ngolong pasti cincin berliannya banyak <laughs> gitu kan? <laughs> Rolex, nah, ini, itu jamel Rolex itu Paris sweatman pak ada sepatu high bis diangkat ke atas laba-laba-laba-laba <laughs> <laughs> gitu kan nah ini kira-kira <laughs> sepatu ya -pen -pen -pen -pen Iya, kan sekarang oh. lagi zaman sepatu nih, Kak. Dulu ada dulu dulu dulu. Oh. Kalau Kak Bili sama komunitasnya mungkin pesawat terbang. Ya. <laughs> <laughs> <laughs> Udah beda kelas <laughs> lagi. <laughs> ya. Nah kan maksudnya biasa tuh jemaat-jemaat yang aktif menjadi donatur tuh kan biasanya sering kontakin pendeta-pendeta kan, Kak? Atau dekat lah sama beberapa pendeta untuk ngobrol, private counseling gitu kan. Sebenarnya Kak Bili banyak nggak sih orang-orang yang langsung private ke Kak dan Kak Bili tahu kaya nih sebenarnya? Eh uh, ada, uh, tapi apa gimana ya, karena orang yang datang mau dia kaya, mau tidak, motivasinya pasti kan beda-beda ya. Hmm. Motivasi jadi gue lebih ngeliat motivasi orang itu. Kalau gue tipe orang yang mau ribet, jadi kalau misalnya gue ngerasa diribetin, eh, uh, goodbye. Di kontrol gitu kali ya. Goodbye ribet menurut ribet iya, kamu iya, ribet gimana, gimana Ribet tuh apa? Banyak permintaan ribet. Uh, kalau di dalam konteks jemaat itu adalah... Uh, salah satunya gini. Udah dikasih lagi gini, eh, uh, sering doa sendiri ya. Karena kita punya kuasa sama gitu Dikit-dikit e Doain dong, doain dong hmm. Kunci saya hilang nih doain Aduh <laughs> Doain hmm. dong Kunci berangas dulu uh, sih saya, Anak saya belum nikah nih doain dong gitu Capek kan hmm. gitu. Itu kayak gitu-gitulah Itu lama-lama uh, buat malas karena mengkultuskan nama Tuhan Biasalah oh. kayak begitu Ada juga, ada juga yang beri-beri uh, kode gitu misalnya sama Tuhan juga banyak diganggu juga pastinya hmm. Dikasih kode gitu misalnya Eh uh, Konseling dong gitu. eh uh, Saya bawa istri ya, misalnya perempuan ya, yeah. bawa istri ya. Oh, saya nggak bisa, saya cuma mau cerita sama anda aja gitu. Hmm. Itu ada juga. Hmm. Itu Hotel lagi. Ya kok? Ko, uh, itu kode-kode lah ya, kayak gitu-gitu. Ya. Kita kita harus pandai-pandai bilang iya. Jadi nggak bukan karena dia kaya itu tidak ya. Motivasinya aja sih sebenarnya. Motivasi orang itu. Karena ada juga yang yang orang kaya banget tapi menyenangkan gitu. Orangnya asik-asik aja. Diajak hangout juga oke-oke aja. Dan jadi money oriented. Ya jadi lebih lebih kesitu kalau gue ya kalau gue ngeliatnya lebih situ. Dia ngapain lebih, money oriented udah banyak duitnya. apa-apa yang diomongin iya. Apa -apa di, ya tuh materi. Nah. Gitu, gitu. Ah ya ada juga lah yang yang dikit-dikit ngomongin Ya cape juga lah ya kalau kalau self oriented dikit-dikit gue gue ya, gue ya, ya, gue ya, ya, ya, ya, ya, ya. Kita kan nggak demen lah pas ngobrol kayak begitu. Betul betul betul. Lebih betul. ke lebih ke motivasinya sih dia mau ketemu mau ngapain gitu. Oh. Terus uh, misalnya uh, ada juga ya ada juga yang dikit-dikit Mentang-mentang udah punya nomor main asal telepon aja kapan-kapan. Kadang jam 11 malam gitu, udah. Uh, ya mengganggu sih memang. Kadang-kadang hmm. mengganggu gitu. Uh, Tapi ya respon Willy harus apa tuh? Gua uh, respon gua ya pasti sopan lah. Tetap ya. angkat nanti kan? Gua, gua nggak. Kalau di jam-jam tertutup ya, pasti gua nggak. Asyik gua ngangkat, hmm. gua punya asisten. Untuk gue, mau jadi asisten. Gue hmm. soalnya, lu punya itu <laughs> seru juga. Jadi asisten peneliti <laughs> <laughs> <laughs> eh? gua udah tahu gua udah tahu, tahu. gua <laughs> <Hah>? jadi tau, <laughs> jadi udah <bumper. laughs> iya seru aja kan nanya <laughs> nanyain kali aja kan yang gua diterima terima tuh sama tau, gua udah cewek gua udah tau, gua udah tau, gua udah tau, gua udah tau, gitu ya tau, gua udah tau, Sebenarnya PK tuh awal mula terbentuk tuh tahu nggak maksudnya dari siapa gitu? Maksudnya tercetus bahwa uh, pelayanan hamba Tuhan ini mesti diamplopin mungkin zaman dulu ya atau ditransfer dikasih yang namanya persembahan kasih. Bisa nggak yeah. bentuknya tuh pisang gitu, kelapa gitu? Bisa ya, me me gitu. memang begitu. Di tempat-tempat di tertentu dapatnya begitu. Dan gue pernah dapat sendal jepit. Oh. serius Ma, itu masih sistem barter apa gimana pada masih nah, serius dapat dapat sandal jepit dalam zaman modern Udah lama ini. tapi oh enggak pada zaman uh, modern tahun dua ribu berapa ya jawa ini berarti dua ribu lima sandal jepitnya merek apa kak mungkin Hermes Waduh. mungkin sandal jepit buatan lokal buatan lokal. Ah. Jadi, oh, JKA Collection. Kan di daerah nih kan, di daerah. Sebut terus jepit. dan disebut bahwa ini adalah produksi Produk lokal jemaah. Ah. Oke. Oh. dan tidak dapat PK PK-nya adalah itu. PK-nya ya itu. Ya, Sendal nah, jepit, senara jepit. Hmm. Tapi awal mula uh, Kakak mungkin tahu nggak? Maksudnya ini tuh Digiring oleh siapa gitu. Sehingga setiap kali ada pelayanan nambat Tuhan tuh mesti ada PK-nya gitu. Sudah dari dulu ya begitu ya. Dan dan dari dulu begitu dan apa namanya? Uh, salah satu bentuk menghargai hamba Tuhan kan itu ya? Kan, okay. gua kan besar di yayasan Kristen, di mana uh, kita diajarin sama orang tua. Kalau hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan dari daerah datang ke kota, segala macam Wah, itu pasti harus dikasih makanan, dikasih uh, uang gitu hmm. untuk support dia. Gitu oke, okay, oke, okay, okay. Jadi itu udah, udah, udah, sudah menjadi kebiasaan di ranah undang mengundang hamba Tuhan lah gitu. Nah, cuma kan kita tahulah lah, akhirnya. Motivasi terganggu, uh, jadi salah, terus dieksploitasi gitu-gitu ya terjadi lah Padahal kita belum bahas Ito, loh, oh udah dibahas sendiri iya, ya. ya Tapi iya. dengan um, Kak Billy iya. ngomong Two steps ahead <laughs> <laughs> Udah duluan, enggak, tapi dengan Kak Billy ngomong Itu adalah cara kita menghargai hamba Tuhan Itu dengan sendirinya juga melebeli bahwa hamba Tuhan itu ada harganya kan enggak juga sih, karena gini eh uh, Itu adalah bentuk, eh uh, apa ya, itu pekerjaan dia itu pekerjaan dia, dia khutbah di mana-mana itu, itu pekerjaan dia Dan uh, semua orang tahu bahwa dia mendapatkan uh, hasil uh, dari, dari maksudnya pemasukan buat keluarganya dari dia berkhutbah Dan itu sah-sah saja, itu no problem at all gitu loh Dan itu, itu menjadi sesuatu yang, yang biasa dan itu memang kita tahu bahwa dia punya kebutuhan gitu loh dan itu adalah bentuk dimana kita ngundang dia, kita kasih sama dia sebagai penghargaan dan juga kita tahu ini mata pencarian dia gitu misalnya. Itu itu sesuatu yang sangat normal, sangat sangat biasa. Tetapi sering kali dipelintir sama orang tuh kayak ah oh, lu cuma cari PK gitu gitu. Hmm. Karena betul kita tidak seperti artis yang ada rider, ya kan? Hmm. Nah justru justru tapi, bisa tapi ada kok. Betul, Kedera -kedera. Betul, ada ketika ada rider itu jadi buat orang jadi level pastinya. Aha. Gua mau kalau diundang sama lu Uh, seperti dulu ya yayasan kita pernah ngundang pendeta, terus dia bilang jemaatnya berapa? Yang baru kemarin-kemarin berapa... kita omongin oke okay, kak? Enggak, mm -hmm. nah, <laughs> oh, baru kita berbahas belum lama. eh <laughs> uh, pendeta dia nanya jemaatnya berapa? Gue naik pesawat apa? Boleh nanti dibarin dibarin tiketnya, uh, karena dia ada di luar kota ya. Uh, biarin tiketnya itu berapa orang? Hotelnya apa? Terakhirnya itu kalau salah ada sekitar tujuh 8 pertanyaan terakhirnya, saya dikasih berapa? Gitu. Ah. Ya itu gue nggak balas langsung gue, gue mau. Eh, itu itu rider lah. Tapi menurutku itu terciptanya karena dia merasa dihargai dong, sehingga ketika ada orang yang approach ke dia dan tidak merasa dihargai sesuai dengan harganya, dia bisa nolak gitu kan? Kalau menurut gue ya merasa dihargai itu dan kemudian menghargai diri sendiri, hmm. itu uh, melebel diri sendiri dan kemudian put out price on yourself itu sesuatu yang uh, dua hal yang berbeda. Hmm. Karena uh, apapun yang terjadi kita ketika prinsipnya gini lah, ini ini ajaran bokap gue lah ya dulu ya. Kamu diundang ke mana aja? Kamu diundang siapa aja? Yang ngundang itu kamu masukin schedule dulu. Hmm. Nah, banyak orang yang begini diundang. Udah gitu, diundang sama gereja yang lebih besar. Dia tahu nih, PK lebih besar. lah yang tadinya yang gereja kecilnya. Hmm. Nah, itu itu ajaran bokap gue dulu karena dia pendiri salah satu pendiri Gideon di Indonesia. Dia uh, ada di uh, Yayasan Immanuel juga, dan dia berkecimpung di situ. Dia penghotbah juga. Hmm. Dia evangelis jadi dia itu pesan, pesan dia ke gua kamu ada yang ngundang, dia yang duluan kamu masukin schedule. Kamu ke sana, jangan kasih kondisi. Itu cuma dua pesannya, cuma itu dong. Jadi jangan kasih kondisi apapun, kamu datang dan ingat semuanya itu datang dari Tuhan. Hmm. Itu aja gitu. Nah. Uh, betul itu datang dari Tuhan Tapi gimana pun juga Ya kita juga tetap sebab Misalnya nih gue ngundang orang ya Dari yayasan gue Gue ngundang beberapa kali Pendeta-pendeta khutbah untuk staff gitu ya hmm. Ya kita mau menghargai mereka dong Kita harus hargain mereka hmm. Harus hargain mereka Jadi mereka datang uh, Apalagi Apalagi Kita ngundang mereka dari jauh hmm. Terus uh, Apa uh, Apalagi Kita tahu bahwa Kehidupan dia sangat-sangat Sederhana misalnya gitu Itu udah biasa Kita harus menghargai mereka gitu Cuma Jangan menjadi sesuatu kebiasaan, akhirnya ikut-ikutan seperti artis, eh, uh, pasang, ya, ya. pasang, eh, uh, rider Meta, gitu. ya. hmm. itu aja sih sebenarnya. Dan ketika pembicaraan, misalnya nih, sama-sama, uh, teman-teman nama Tuhan, gue juga paling gak suka ketika ada pembicaraan seperti begini. Wah kelihatannya sih gede dari luar, ternyata gue dapat cuma segini doang. ah kayak gitu, gitu adalah pembicaraan kayak begitu. Ada, kayak, oh, ada, gue, oh, ada, gue, dan itu gue gak suka banget. Gue bilang, lu. Ngomong gitu kenapa gitu. Oh bisa ya. Ya, ya abisnya habisnya gua kesel aja. Abisnya kan gedungnya mewah, gedungnya gini gini gini. Ternyata hmm. dapatnya kok oh. cuma segini doang gitu. Uh, itu Kak beli kenal. Kenal. Oh ada di followingnya berarti ya, harusnya ya. Mau tahu namanya, Bang? <laughs> <laughs> mana kamera, mana kamera? <laughs> namanya Kaji Selatan ya. Adik <laughs> sendiri. Adiknya sendiri <laughs> <laughs> yang ngobrol ya. <laughs> misalnya berarti emang gedung gede itu tidak berbanding lurus kak selalu memang iya ya, relatif dong ya ah. relatif dong ah. kalau misalnya dia bilang tidak sebanding sama gedungnya kan itu relatif menurut dia kan. Gitu. tapi Kak Billy dulu zaman baru pelayanan nih boleh tau gak nominal terkecil nah, itu... yang Kak pernah terima di awal-awal pelayanan puluh ribu puluh ribu nah, tahun berapa tahun berapa tuh Uh, 98 98, main lagi beli dong, 98 harusnya 98. ya Negeri <laughs> uh, semoneter, main beli bensin yeah, gak? Iya, iya, iya Emang kanok ben <laughs> yeah. berarti, Bensin lumayan tuh ya berarti, Iya lumayan Berarti sekarang bisa dibilang Kak Bli udah full timer uh, sebagai pengkot bah? Eh, uh, tidak pernah full timer sebagai pendeta sih Dan bukan pendeta juga uh, Gue uh. gak ga ngembalin gereja oh. uh, Jadi kalau orang bilang gue pendeta ya kurang tepat sih ya Karena gue tidak pernah ditabiskan jadi pendeta hmm. Gue kalau orang mau bilang gue ini apa ya gue Pasti akan bilang gue evangelis lah hmm. Pemberita kabar uh, kabar baik Udah gitu doang Gue gak, gak pernah masuk ke dalam ranah gereja Maksudnya jadi kembali sidang Dan gue oh. gak pernah mau Kembali hmm. sidang gue gak pernah mau Bukan panggilan gue Dan uh, bini gue sampai bilang Kalau satu hari kamu mau jadi kembali sidang Hati-hati jemaat pada kabur semua Secara bini gue ketus orangnya Ya kan Jadi Hai hmm. gap mana kamu <laughs> <laughs> Ini kok kenal lah Jadi bukan panggilan kita lah hmm. Bukan panggilan itu Jadi Jadi uh, Dimanapun gua pergi, gue selalu bilang bahwa gue bukan ngembalin gereja, gitu loh. Hmm. Iya berarti udah full timer sebagai evangelist? Eh, uh, nggak juga, karena gua masih ada kerjaan. gua sama istri gue punya usaha sendiri. Dari dulu kita punya usaha sendiri, dan sampai hari ini, eh uh, ya kita masih masih lakukan itu sampai hari ini. Iya iya. Tapi gitu. bisnisnya sama sama PK gedean mana kalau sekarang? Bisnis sama PK. Gua itu tadi pelan-pelan masuk oh, ya, itu kayak ya. ya. ya. ya. terlalu terlalu <laughs> cepat <laughs> ya terlalu cepat <laughs> ya, enak aja pengen gua, kayak lagi ngomong tiba-tiba disikut gua, malah lama ganti bukan, mau tato sama-sama besi, sama-sama besi, ganti-ganti aja nih efek darahnya merah jadi, tapi emang geden mana kak, geden mana sih kak, tergantung lah. Oh, tergantung enggak gula tergantung, tergantung musimnya fluktuatif iya, berarti kalau lagi natal mah pasti gede banget ya tergantung bisnis juga tergantung iya eh, tergantung nah, kalau kan? lu sumringah gitu dong enggak kan bentar lagi natal oh nah, iya Ini kali beli jadwal udah penuh ya ditulis di story enggak kalau jadwal penuh tuh wah uh, uh, harusnya ditulis ya tulis ya, ya. ya. kalau bisa diklamin jad -jad di Facebook jadwal kan? jadwal gue penuh nih nah, gitu yeah. yeah. ya kalau gitu, mau booking ya. buat tahun depan nah, dari sekarang kalau itu ria biasanya kan yang belum penuh yang di posting oh yang belum penuh di maksud lu pendeta yang posting itu ria berarti Bukan ada namanya, cuma bukan Ria. Namanya, Wah. Wow. ha <laughs> Jadi, kalau gitu jadwal kotbahnya di Raffle aja. Jadi Nanti orang entry sama post di Instagram dia, nanti baru dapat jadwalnya oleh kabil itu di shuffle, lebih bagus. Betul Bisa juga tapi, bola Betul <laughs> juga bagus juga itu di tapi, Iya tapi, tapi, tapi, tapi, boleh jujur tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Iya tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, dari duit yang lebih gede yang ditawarin setelahnya. Kalau gue jawab gak pernah, percaya gak? Uh, gue bisa percaya bisa gak? Tapi gue pengen <laughs> langsung denger aja dari kamu Iya, gak pernah. Gue pernah, gue pernah sampai uh, di dalam, di dalam sebuah perdebatan itu gerejanya sampai nanya sama gue. Hmm. Jadi, uh, dia tanya gini: e, "Emang sorry, Pak, emang udah jadwal di mana gitu?" Terus gue bilang, "Namanya apa gitu?" Nah, sekarang kan zaman, zaman sosmed dong ya. hmm. dia bisa lihat dong gitu di kontak lagi. Di kontak lagi bilang, Pak, uh, lebih baik apa enggak Bapak uh, itu yang di sana di cancel aja, ke sini aja Pak gitu. Karena kan uh, kita bisa, inilah Pak, bisa, gue lupa ya bahasanya apa ya, kira-kira mm. intinya adalah kita bisa kasih lebih lah. Gitu. Mm -hmm. Gue lupa bahasanya apa, itu di Whatsapp soalnya. Gue akhirnya, gue cut dia betul-betul, gue enggak pernah lagi mau ke situ. Kak, saking gue keselnya gitu. Mm. Karena bagi gue itu, lo ngelajen gue. Mm. Mm. Lo ngelecehan gue banget, gue tersinggung banget di situ, dan gue bilang, "Ya, gue gak, gue tidak bilang sama dia bahwa gini gini, gue gak, gak balas." Dan setelah itu, eh, uh, kalau nggak salah, gue blok, dan gue nggak pernah lagi. Di terima. blok, gue blok. Bagi gue itu pelecehan, bagi gue itu lo eksploitasi gue untuk uh, lo mau masuk ke gereja lo, dan lo cuman ngitung gue cuman gara gara. Duit, ya hmm. Jadi, ya, menganggap menganggap bahwa Mbak Tuhan ada harganya. Ya, karena, kata -kata. karena ketika dilihat gereja, gue, gue tau lah, dan gereja yang... yang... yang... yang uh, gue yang gue terima itu ada di gang dan ada Instagram hmm. dan ada di sosial media pastinya kan kalau kalau kalau dia rekam kan kelihatan lah bentuk gerejanya kan ya sederhana banget gitu loh dia Mereka ada ini di gang maksudnya di gang gang kecil maksudnya gang kecil, oh. gang kecil yang dimana uh, cuman bisa motor yang masuk hmm. jadi okay. kecil banget gitu loh gerejanya kecil banget jadi dia pasti lihat lah dia lihat kalau di Google foto pasti kelihatan wah lah gang, gini ya dengan beraninya ngomong begitu Hmm. kan nih gereja ada belakangnya ada LED-nya kali kayaknya Ada LED, ada bukan LED lagi Bawahnya Paca. juga LED gak Kak? Soalnya ada yang baru upgrade juga <tuh> Iya, jangan-jangan ya gue, gue rasa sekarang kalau kesana ada LED jalan-jalan ya <tuh> oh. <tuh> <tuh> uh -huh. Lo jangan kaget kalau itu GJ Dalam Bang Tiba-tiba gangnya ada LED, <tuh <tuh <tuh> ya. <tuh> <tuh> LED Lo gak pernah tau <tuh> <tuh> ya nah, nah di titik itu lo kesel ya Kak? Gue kesel banget karena gue ngerasa ngerasa di Manfaatkan lah ya Ya gue ngerasa dilacahin lah Oh, boleh ngomong di kamera sebelah sana buat? Mana ya, uh, kamera? Atau... Buat gereja yang pernah gitu. Kayaknya sih udah risain harusnya enggak? Itu ya. Iya. Kayaknya yeah. yeah. <laughs> sih udah risain orang oh, kan. Ngomong yeah. <laughs> oh, oh, enggak keluar. Apa <laughs> menurut lu sendiri gitu, lu percaya nggak? Gue yakin kan ada. pendeta semua manusia, apalagi kalau misalnya dalam keadaan terhimpit, kadang-kadang kita kan juga walaupun pendeta, kadang-kadang ya mereka juga orang juga ya kayak. Kalau jawaban lu begini ngapain lu nanya? Kalau begitu. Ya, juga sih cuma pengen tahu moral jawaban dari Billy Kalau misalnya tadi jawabannya bohong, pasti kan di hati dia, gue bohong lagi. Oh, <laughs> gue cuma pengen memberikan guilty pleasure itu. Tapi uh, karena memang Bili. memang sebetulnya ada beberapa sering makan ya ya pendeta ternama. Khotbahnya oke, enak didengar, firmannya juga yang dibagiin juga bagus, tapi uh, pada beberapa kesempatan dia suka membatalkan uh, kehadirannya hmm. dan tiba-tiba -tiba dilihat di instastory kok khotbah lagi tempat lain nih, di gitu. tempat gitu. lain ada yang eh, ada tuh ya, yang ada. Gue pernah di di yayasan gue um, itu hari dulu atau hari Senin ya Senin, uh, Senin pagi, tapi. terus dibatalin karena dia bilang uh, apa namanya? sakit atau enak badan. Tiba-tiba ya dengan cerobohnya dimasukin juga dia di instastory ketahuan dia dari mana gitu loh. Jadi jam yang sama. Hmm. Jadi Tidak di situ ya ya udahlah, udah nggak pernah. Kabilin diam enggak gitu pas enggak. Lu bisa nggak yang bener hidup lu gitu? Ya, okay. nah ini ya, ini ya, chatin dia emang perlu jodoh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, <laughs> iya, <laughs> ini pasti kan gereja. Salim juga kadang-kadang ya kan. Sarkas dong, pakai emot gini. Gini-gini <laughs> dulu. Seru nih gitu. Seru nih ya. Eh tapi Kak Billy, kalau misalnya kita berandai-andai di dunia utopia lah. Ya bisa dibilang distopialah lah harusnya kan lebih negatif. Misalnya gereja itu sama sekali nggak ngasih PK sama sekali. Hmm. Jadi Kabili itu pelayanan pure pelayanan. Mungkin Kak Billy punya pekerjaan atau mungkin ada yang pekerjaannya minta-minta atau apa kan uh, itu pendeta lain ya. Hmm. <laughs> tapi intinya, pekerjaannya lain, hmm. tidak tidak dapat duit dari gereja. Kabili mau tetap lain nggak? Ini ini sama konsepnya memberikan guilty pleasure ke Kabili pas yeah. Kabili jawab sebenarnya. <laughs> uh, Gue punya prinsip loh gini. Hmm. Berkhutbah tuh panggilan Tuhan, bukan minta-minta dipanggil ke gereja. Oke, okay. hmm. Nah ini loh. Hmm. Ini, kota ini gini dapet dapat. Panggilan itu panggilan. Jadi yeah. jadi selama selama lo pegang ya. Uh, kita, kita kita kita bisa jelas ya. Uh, Matius enam 31 tiga tuh uh, Yesus bilang gini. Janganlah khawatir dan nah ini nggak pernah dibahas nih. Berkata. Yang kuatirnya sering dibahas, berkata gak pernah dibahas. Apakah hmm. yang kamu makan, minum, dan pakai itu kan kebutuhan dasar ya? Semua orang kan ujung-ujungnya, ketika mikirin kebutuhan dasar, ujung-ujungnya berkata, berkata tuh ngeluh. Pertamanya, pertamanya ngeluh. Ujung-ujungnya, gue paling gak setuju. Mana kamera, mana kamera? Ini juga kamera, nanya mulu, nanya mulu. Udah lupa bagaimana sih? Gak ngerti, dari tadi. <tuk> cara bagi-bagi pesimis. <tuk> <tuk> iya. Sebut nerak lah, gue paling gak setuju. Orang pinjamin duit minjem duit. Duit. Duit, duit. Ya duit lah, duit. Ya teman telepon atau apa gue punya duit dong, jemaat minjem duit lah segala macam gitu-gitu. Ada tuh jemaat minjem oh, duit buat banyak. banyak. Hmm. Habis ini ditanya ini banyak se Senama. Banyak. Oh, jemaat ngapain hmm. nanya? Hmm. Ada penyakit lain Kalau biasanya mega biar rame. biasa jemaat lah ya, biasanya ada lah yang gitu-gitu. Misalnya apa saya pinjem duit lah segala macam gitu-gitulah. Sekarang Analoginya lah analoginya, kalau anak gue udah makan, terus kemudian hari ini udah makan ya, terus dia ngeliat di meja makan tidak ada makanan buat besok Dia pergi Malang ke tetangga, ya. terus dia bilang gini, om tante bagi dong gue makanan buat besok gitu ya Terus om um, tante di tetangga bilang gini, lah bukannya lo anaknya Pak Billy, bukannya besok dia akan kasih makanan Gue belum, saya belum lihat, minta dong gitu, itu analoginya sama kayak begitu Hmm. Karena gue udah, udah pernah ngalamin Gue berani ngomong begini Waktu gue sakit Gue ngalamin sendiri hmm. uh, Gue bilang sama istri gue Jangan posting gue sakit Dan jangan kasih tau siapa-siapa Yang tau cuma sahabat gue uh, Sama keluarga Itu yang sakit leukemia ya Iya yeah. Dan, dan gue mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yang gue bisa buktiin sekarang Dengan bangga gue bisa buktiin Bahwa itulah Tuhan kita gitu loh Jadi janganlah khawatir dan berkata Itu aja hmm. Bahkan Ada seorang pria datang kepada gue Ngomong gini Pernah nih ngomong gini Di ujung-ujung pak pengobatan Pak, sisanya berapa? Saya mau tutup uh, Gue bilang gini, <tuh> kalau Bapak digerakin Tuhan Bapak tanya aja, mau ma mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa rasa hormat Bapak tanya sama Tuhan, kan Bapak digerakin Tuhan Jangan tanya sama saya, karena saya tidak akan pernah ngomong angka Karena saya juga ngomongnya sama dia, saya akan minta sama dia hmm. Jadi Bapak ngomong sama dia aja, saya tidak akan bypass hmm. Itu prinsip soalnya Gue paling hati-hati lah, kalau udah soal-soal gitu gue paling hati-hati Karena itu hal kecil, hmm. bisa ngerusak segala macem hmm. Ngerusak segala macam. jadi uh, Gue punya prinsip di dalam hidup gue Gue bekerja buat kerajaan surga Kita kan duta besar kerajaan surga Ambassador of Christ, 2 Korintus Ambasador dikirim ke Indonesia, Ambasador Amerika Yang bayar gaji Amerika hmm. Anak istrinya dibawa ke sini, Yang bayarin sekolah sama bayarin kebutuhan mereka, Amerika Jadi gue sampai kapanpun, gue nggak pernah ada rasa takut akhirnya Gue bilang Tuhan yang take care semuanya Jadi lo mau kasih, mau enggak, Mau cuman kasih yang gue bilang tadi, sendal jepit segala macam I don't care gitu hmm. Yang penting, lo ngundang, gue datang long ngundang ya udah berarti tugas gua udah selesai itu aja karena panggilan kok jadi kalau panggilan Tuhan harus gerakin orang itu untuk gua bukan gua minta-minta jadwal hmm. berarti Kabili udah sembuh dari kanker kemarin tanpa posting gitu tadi ya tanpa tanpa, gitu tanpa, gitu ya. tanpa. Hmm. Tapi padahal ada pendeta yang sakit terus dikasih jadwal pengobatan dan operasinya Kak di posting Instagram ada nah, juga itu dia Guys itu Bapak Ibu gua, gua posting setelah gua udah sembuh. Setelah semuanya selesai baru gua posting. Uh, uh, jadwalnya, jadwalnya sakit kemarin <laughs> <laughs> jadwalnya sakit kemarin hey, ya. Hey. Saudara. <laughs> ini ini Saudara saya tanya. -tanya. Ya, ya. begini-begini. Bisa, <laughs> bisa ganti kan? <laughs> Saya udah habis sekian nih ya. Baru punya kuota lagi buat ngepost oh, <laughs> Iya, lagi bener juga. Saya udah bisa sekian. <laughs> ya. kan? Bisa juga tuh buat masukin itu. Tapi sesama ah, hamba Tuhan pendeta gitu, Kak. Itu, cerita nggak sih uh, PK-nya tuh gitu? peker di gereja ini gereja ini iya iya ngeser ngeser gak, gak pernah gua gak, gak pernah, pernah sedikit pun gak tapi maksudnya mungkin yang Kak Billy tau lah mungkin ada kenalan atau apa yang tanya-tanya eh misalkan eh Bill dinginan gak, apa kak, sih gitu gak, gak pernah selama selama selama pelayanan gue gak pernah gak, gak pernah dia nanya Kak gak. pendeta lain yang nanya Kak Billy gitu gak, gak pernah serius takut dipukulin enggak. itu mah Kak namanya mungkin takut uh. sama gue kali iya ya, takut takut gue nanya langsung gue ee uh -uh. ah. Jumanji tapi <laughs> <laughs> Kak Bili ada ada red card gak? <laughs> ada red card gak? Red card? Ber uh -huh. Red card maksudnya? Kak Billy, saya mau undang Kak ke gaji Arbatnya saya lah. berapa ya? Wah itu wah. Oh ini maksudnya uh, uh, rate-nya? Rate-rate-rate Nanya sama rate rate-nya berapa? Oh yeah. yang nanya banyak rate-nya berapa? Uh -huh. Dan jawabannya aja Kak Billy Enggak lah makanya gua butuh asisten nih. Oh, <laughs> nanti bisa gua atur Kak. Gua desainin juga Kak. Jadi gak perlu dicetik lagi kirim. Kirim gambar aja <laughs> ya, udah enak. Enggak iya. oh, iya. lagi. Nah, <laughs> <laughs> <laughs> gitu. Lihat yang dari tampaknya <laughs> dia nih. <laughs> Aduh, Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan ya, saya itu. saya mengundang Kabili, misalkan saya punya gereja gitu, saya undang Kabili ke Kabili eh uh, tolongin jadi pembicara di gereja saya ya. Mm. Tapi rate card -nya berapa ya? Eh, uh, rate-nya berapa ya? Kak nah, Kabili coba apa tuh? Oh, gampang lah, jawabnya gitu. gak ada. Nggak ada, nggak, gue selalu gampang, gampang mudah jawab gitu. Nggak ada rate, nggak ada rate-nya. Saya bilang gitu, oh, terserah ya. Mungkin padahal kan, bapak videonya lagi marak nih di Instagram, Iyi, di sosial media Terus banyak masa enggak Ada rate-nya, nggak ada, ada riders-nya, nggak gitu. ada juga. Gue cuma, gue kalau riders, gue cuma bilang gini: "Siapin uh, satu botol aqua udah cukup, sama ada ayam, enggak <laughs> <laughs> <Gak> mau, <laughs> mau, mau dong." Oke, dong. Oh, jadi nggak minta pesawat, nggak minta hotel, nggak minta apa-apa, Kak. Jadi kalau emang dia nggak sediin hotel nggak sediin pesawat, Kak Billy terbang sendiri nggak? Nah, kayak begitu. KKR lagi, terbang sendiri terbang tuh. Terbang sendiri. Pakai biaya sendiri. Iya. Gue -gu tanya sih di awal ya, gue tanya ini gimana kalau di sini, apakah saya yang beli dulu atau uh, bapak yang beli gitu? Eh uh, Kalau kami pak, kami lebih prefernya bapak yang beli dan tolong ini menjadi sumbangan bagi kami gitu dari awal. Udah ngomong gitu, nggak apa-apa. Kalau ngomong begitu dari awal, oke pak. Hmm. keren juga loh kan tapi orang-orang <laughs> yang bisa kayak kabili itu orang-orang yang punya pekerjaan lain selain menjadi evangelist enggak juga sih kalau kalau hatinya yang gue bilang tadi se, se, seturut sama matius enam tiga pasti dia pasti dia ngerti lah prinsip kerajaan soalnya kan hmm. karena dia ambasador dia lupa besar kan gue gue uh, apa ini ini cerita ini ya waktu gue lagi beberapa minggu lalu di di sebuah kamar di di hotel di jakarta lagi sama istri gue karena lagi ada kawinan di bawah ya lagi dia lagi lagi danan gue lagi liat keluar gue liat gedung-gedung nih tiba sore-sore ya terus gue ngeliatin orang kerja sekarang tiba-tiba nih ada suara gini dan ini gue gue terharu juga sih dia bilang ini nanti satu hari kamu akan pensiun dari ini semua dan kalau di gedung-gedung itu mereka punya pension plan ya kan dari kantor-kantor udah punya kamu kerja buat saya gitu jadi satu hari saya udah siapin pension plan buat kamu Wih, kasih kan mm, Kamu Gu belum Gue langsung, oh, langsung naik tuh tangan gue Yes ke atas. Tapi belum tentu di gedung oh. gede, Kak. Bisa juga kan di bawah jembatan juga bisa. <laughs> pension plan iya. itu ternyata <laughs> ya kan? Iya, pension Bener. plan. Iya. Nah, ya. aja uh, pasti mantap iya. kan gitu. Iya, iya, iya, nah, semoga. Itu. Tapi gua teringat yang uh, kayak ini ngomong kemarin, ketika lu udah punya anak istri uh, dan pekerjaan lu satu-satunya adalah apa uh, analyst dan anak-anak lu lagi sakit, istri eh sih lagi sakit, anak lu butuh sekolah dan naik kelas misalnya. Ya lu akan meningkatkan quantity uh, jam terbang khotbah di hari itu, misalkan ah, tadinya uh, nolak-nolakin karena ada idealisme, tapi karena istri gue lagi sakit, butuh doku, gue butuh doku nih, ya udah yeah, gue ambilnya yeah, semua yeah, semua. Ya yeah, pasti ada kayak begitu. Nah kalau kayak gitu wajar-wajar nggak -wajar sih kak sebenarnya ngejar jadwal pokoknya sepadet-padetnya gitu? Iya banyak lah kayak begitu, banyak lah dan dan kalau kalau gue sekarang setelah gue sakit gue tidak begitu aktif lagi di yayasan gue. Dulu kan gue full time juga di situ ya. Hmm. Jadi uh, kita punya usaha sendiri, waktu gua pasti lebih, lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel hmm. Dan setelah pandemi ini, eh uh, jadwal zoom sama jadwal onsite Itu pastinya lebih banyak daripada dulu-dulu kan mana ada jadwal zoom hmm. Sekarang kita khotbah jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2 langsung ada zoom yang lain Kan hotbah kantor kan kalau hari-hari biasa kan kayak begitu hmm. Gampang justru uh, nyari uh, pembicara sekarang Jam 11 sampai jam 12, jam belas sampai jam satu kita kan gak perlu traveling kemana-mana hmm. yeah. Lebih mudah gitu loh, akhirnya ya jadi banyak memang jadwal kayak begitu tergantung pokoknya kalau prinsip gue adalah nih gue selalu ngobrol sama anak gue sama, sama istri gue gue bilang selama gue tidak mengganggu waktu kita bersama-sama No problem gitu itu aja karena gimana pun juga pelayanan nomor satu kan keluarga lah hmm. bukan bukan gereja bu gue pernah uh, batalin uh, gereja dan gue bilang gitu uh, saya nggak bisa sore ini karena saya ada pelayanan pelayanan di mana dia bila, dia mikirnya gereja dong sama keluarga oh hot di keluarga enggak saya mau ke mall sama anak saya dia bingung dong Maksudnya pak ya Itu pelayanan saya lah Saya mau kemul ada aduh janjiman dia ibarat <OG1> sore nih ya <tuh> Lu kalau jawab kayaknya jutek-jutek gitu kayak kalau ke orang <tuh> ya Gue sering jutek emang <tuh> Lu gak bisa digituin ya oh, gua jutek <tuh> banget kalau jawab Lu gak bisa digituin Soalnya keliatan jutek gitu Lumayan sih lumayan, yeah. Yeah. lumayan Kalo adeknya gak begini jawabannya soalnya yeah. Yeah, yeah. Masih agak mengayomi <tuh>. <tuh> <tuh> <dia. tuh> Supaya dia gak nanya lagi Tapi apa pendapat lu kak Soal misalkan anak-anak muda sekarang nih Karena yeah. lagi hype media sosial kan hmm. melihat poster tuh yang seperti pekerjaan gitu yang gitu, glamor kan. sekali yang glamor yang seolah-olah tuh bisa make money ya memang bisa make money yeah. bisa bisa uh, banyak duit dari situ kemudian misalkan sekolah teologi pun tujuannya untuk ya kerja aja sebagai seorang karena kita juga pengen bikin gereja nih kak nanti subdivisinya Arsi <SILENGALAN> yang lebih money oriented lah uh -uh. yang ada sesi persembahannya oh lah uh -uh. Ya, ya, ya, ya. ini Masa? baru rencananya Aldo ya, seorang ya, ya, ya guys ya, ya. Jadi, eh, uh, nanti yang baru itu, eh, uh, persembahan tiga kali gitu ya? Iya dong, Kak. Ah, iya, iya. Langsung todongin, iya, iya, tiga kali persembahan. Iya, yang iya. gede lagi, yang gede wulongan. dong. Bolongannya wulongan yang gede atau gitu iya. Di tengah gua, walaupun di, di tengah ada, di tengah ada persembahan biasa dia kunia, di akunnya sama bonia. dia lagi butuh. <laughs> <laughs> ya. dia beli pelek sama knalpot. Aduh, iya, <laughs> gue jadi lu mana. <laughs> pertanyaan gue jadi iya. pertanyaan gue tadi orang-orang yang punya motivasi pada akhirnya ya kan nggak tahu ya kalau memang panggilannya di situ sih enggak ada masalah hmm. tapi kalau kalau hanya karena melihat sosok hamba Tuhan sebagai udah terkenalnya hmm. kemudian oh, banyak iya, iya, iya, kemudian iya, iya. yang dikejar adalah itunya padahal ya ya ya pasti banyak lah karena karena yang ditonjolkan di sosial media kadang-kadang uh, hedon hedonnya ya kan Ya hamba Tuhannya hedon maksudnya? Iya maksudnya hedon ya. Terus udah gitu, udah gitu. Uh, sekarang kita juga harus harus harus fair juga dong. Maksudnya gini, kalau tuh hamba Tuhan memang punya duit dan hmm. mereka sudah di dalam di dalam organisasi gerejanya sudah memang dia digaji sekian atau nggak hmm. dia punya usaha juga. Terus dia mau keluar negeri, dia maksudnya ya nggak apa, apa lah yeah. no problem lah. Lu jangan kemakan sama gitu-gitunya lagi. Ya gitu-gitu oh, okay, aja. Yeah, okay, okay. Kita juga gak bisa ngakuin hamba Tuhan yang bilang uh, kita bilang oh nih, hamba Tuhan punya baju punya baju mahal juga nggak salah kok. Yeah, yeah, yeah punya sepatu bermerek harga dua juta juga nggak masalah kalau lu punya duitnya. Asal berarti berarti pendeta tuh sebenarnya kalau kaya banget kayak gitu sebenarnya tuh sah sah aja sih. Sah aja. Kan? Masalahnya hmm. jangan nyuri duitnya jemaat. <tuk> nah iya juga. Ya kan? Kalau misalnya gini. sekarang, dia... sekarang contoh gini organisasinya mengizinkan dia digaji sekian misalnya. Gaji hmm. gede gitu. Ya udah, gaji gede tuh gede, -gede kan berapa? kan organisasi. Gereja tuh kalau gaji tuh berapa sih kak paling gede kak? Nyampe seratus gak? Tiga tanya, digit. Tahu misalnya Mantan Relah itu kan. Kayaknya kecil. Dah. Kalau kembali kita gak, kecil ya, kayaknya. Tidak ada dah. ngomong sama saya juga. Jadi dari daripada kita tanya. Iya. Jadi jadi iba. Tanya yang lain. Takut iba ya main. Jadi iba. Benar. Tapi menurut lo kemarin kita udah sempet bahas sama mereka sama beberapa pendeta lain bahwa misalnya kalau ada pendeta ngepost ngepost di sosmed kelihatan kaya raya. Sebenernya sebenarnya enggak salah, Kak. Cuman memang tidak elok. Hmm. Karena mungkin aja ada orang-orang susah di sana yang lihat pendetanya jadi malah segan kan mau mendekatin. Tapi ya, oke, okay. Gu gua paham sih. Gua paham dan hmm. gua ngerti pandangan itu. Tapi di satu sisi juga, satu sisi juga gini. Eh, uh, kenapa pendeta itu nggak boleh kayak begitu? ya kan? Hmm. Kenapa kenapa di dunia kekristenan dikasih stigma bahwa pendeta harus miskin gitu loh. Iya kan? Itu juga kita juga harus, harus objektif loh gitu. Yeah, yeah, yeah. Gue ngerti, gue ngerti banget. Bahwa mereka, uh, uh, ya kasihan nanti jemaat yang ini jadi pandang iri Ya kita juga bisa balikin juga loh, jemaat yang suka-suka ngiri gitu Ya harus berubah juga lah, ngapain lo kayak begitu, ya kan hmm. Padahal pendeta ini dia punya duit, dan nah. sosial media, media dia, sosial media dialah Dia, lah. dia betul, mau ngapain betul. juga terserah dia dong, betul. ya lo kalau nggak suka lu jangan lihatlah lo sosial media dia betul. Kita harus fair ya, juga lah, ya, ya. dia punya duit, udah gitu misalnya kita kan nggak pernah tahu juga Banyak pendeta juga punya usaha, usaha besar lagi, punya pabrik misalnya hmm. Udah gitu yang gue bilang tadi, organisasinya mengizinkan dia digaji sekian. Ya udah, memang gereja gede gitu kan, terus dia mau keluar negeri, dia mau posting kemana-mana. Ya sah-sah aja, asal dia jangan posting bahwa sesuatu yang ngawur misalnya gitu kan. Yang hmm. pokoknya kalau anda tidak memberi, nanti Tuhan menghukum eh, gitu ya gitu-gitulah. Ada nah, gitu. yang Ada kayak gitu. Demen banget ya kalian kalau di gimana? Nasaran. Kepotok, <laughs> Nasaran ya, tapi aja. mungkin itu tidak akan men-trigger anak-anak lagi orang-orang kalau misalkan memang kerjanya memang jelas Maksud maksudku uh, katakanlah memang dia pengusaha gitu tapi kan kalau misalkan dia memang full timer di gereja dan dia tiba-tiba punya jam tangan 800 juta 200 juta eh ya juga agak tanah kan manusia kan akar kadang-kadang lihat nih kalau Niko nih beli Rolex 300 juta kan ada yang ngomongin dong kerjaan, cuy, Iya, Tapi, Maksudnya. tapi kan kita nggak bisa hakimin juga. Kalau misalnya gini, kalau misalnya gini, tuh hamba Tuhan dia di gereja gede, terus uh, kita juga nggak tahu dia di gaji berapa. Terus ada jemaat yang senang sama dia, donatur ngasih gitu. Nah, yuk, kita nggak Kita gak bisa hakimin juga. Sih, tapi kecuali, iya sih. Iya. Kecuali, kecuali dia ngomong sesuatu di atas mimbar yang dia ngajarin sesuatu yang ngawur. Kalau kalian tidak ikut Tuhan, kalian misalnya tidak uh, kasih persembahan atau apalah segala macam, kalian pelit-pelit sama Tuhan, hmm. kalian nanti nggak akan diberkati. Dengan oh, iya. itu ya. Itu ngabur ya. Oh, ngabur. yang misalnya yang gue lihat-lihat itu yang kayak-kayak itu, itu khotbahnya itu. Oh, berarti cocok. Oke. Gitu. <laughs> dapet, Kecuali dia nggak khotbah begitu ya sah-sah aja lah. Dapat gue berarti well, akhirnya well, sekian kotbahnya gue kira dapat konklusi ini. Ya, jadi masalah itu juga karena kadang, kadang ya, ya. selaras ini jawaban <laughs> nih ternyata <laughs> pendetanya <laughs> kotbahnya itu pas banget. yang ya. ya. ya, nanti kalau nantikan deh itu nah, ya. yang gue nanti-nantikan itu. Sebenarnya kan? masalahnya juga karena dia juga setelah dapat ya, jam tangan itu dari jemaatnya mungkin ya foto di Instagramnya begini. Nah, agak-agak agak-agak. Wah, aga, aga, aga, aga, Opening nih. Haleluya. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Kalau enggak praise the Lord, uh, praise the Lord uh, gitu. Ya, ya. ya itu mungkin nih jadi. Jadi agak diturunin ya, oh, ya. gitu yeah. ya praise. Iya, kayak ditarik gitu. Kesedih gitu. Iya. Kita kalau nggak pegang mikrofonnya di sini dong. Betul gini nih biasanya nih. Nah, BLT juga biasa Cepet kan. Coba aja, kan? hmm. <laughs> aja Kak. Coba tuh kalau ke kamera. Coba tadi cepat. habis setelah mendengar jawaban dari Kak Billy tadi, mungkin Ko besok Patec Philip-nya bisa dipakai? Ya boleh dipakai ya. Kita mulai belajar untuk menerima, iya dong. tidak boleh. Halo, ya. <laughs> sentimen, bagus, bagus, bagus, bagus, bisa terima bagus, bagus, terima terus terima terus bagus, terima terus. bagus, ya. <laughs> mulu mulu. aduh aduh bagus, aduh, aduh. mulu bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, dipotong uh. gue rasa ya bagus, yeah, bagus, yeah, yeah tapi anyway uh, Kabili kalau misalkan kita nanya uh, jumlah perpuluhan eh permisalnya perpuluhan lagi persembahan kasih itu kan rasanya kurang elok ya sebetulnya hmm. nah, misalkan kabilis, ya misalkan Kabili ya nominalnya berapa sekali khotbah itu kan juga nggak enak hmm. juga nggak enak sama gereja tapi kalau misalkan saya tanya Kabili usaha Kabili ama menjadi evangelis uh, yang, yang mana yang lebih besar relatif yang gue bilang tadi karena kan uh, setiap bulan beda-beda pastinya bulan terakhir bulan terakhir kemarin hmm. usaha gua lagi kurang gue. lagi kurang bro <laughs> nggak bunga lagi sepi karena gue tetap berpegang bahwa orang yang bisa kayak kabili itu adalah orang yang punya pemasukan lain kalau gue kalau gue ngelihat misalnya orang yang full timer ya jadi pendeta tuh sebenarnya emang harusnya kayak Katolik kali iya, mungkin ya tapi juga oh, mungkin tuh stigma itu? Stigma. <laughs> stigma harus seperti katolik jadi punya usaha gitu nggak ada kan kadang-kadang ya, di abad kedua kan iya, gitu kak mobilnya juga biasa kan estilo ya Oke oh, oke okay, oke, okay, biasanya okay. oh, yang kecil kecil lah kak gitu. Iya. Jadi kan cuma itu iba mulu okay, iya, gitu. Iya, iya. Karena juga kita yang tuh... kapsul ya, yang kapsul. Kadang-kadang tablet guys. Yang kapsul bahan belakangnya bahan serap lagi. Cang cang cang. Cang. Cang kapsul, bahan serap benar. Yang kalau yang suka disarungin earphone se. Bagus bagus earphone. Iya benar benar. Iya benar. Harusnya kayak gitu gitu tuh kak pendeta Nggak boleh naik mobil-mobil. Karena stigma kita juga sama. Kan kalau kita di disenatoran yang kaya pasti jahat. Ya bener Yang nah, miskin pasti baik. Iya, yeah. yeah, oh, juga makanya. Yeah, yeah, yeah. Kita ngeliat orang kaya ke sana jahat mulu dia padahal enggak. Oh, iya. Bisa jadi memang bandit. memang jahat iya <laughs> kan. Kak, gua mau tanya deh. Kalau misalkan uh, dalam satu gereja terus uh, Kakak udah beberapa kali diundang gitu. Dan Kakak tahu itu PK-nya gede. Oh, mantep Tiba-tiba karena satu dan lain hal, tiba-tiba Kabil ini sebulan, dua bulan, tiga bulan gak diundang lagi. Oh, telepon dong. Uh, Kabil <laughs> <ini> ada <laughs> asisten? Eh, ya�, gue telepon, terkabiri tinggal chat ke gue. Teleponin itu ya, kenapa Alam nih? Gue ya sebelum lu gak diundang aja udah di... <el ngi 'un?"> gue <Guardia> <lifaktuk> yang resah gak? <lifaktuk> <assandParolia> <laughs> undang, gua resah. udah <ketawa> undang gue resah. Gimana ini Nih, di job nih? Eh, lah, pernah gak gitu? Pernah gak? Tiba-tiba nggak diundang lagi ya? Uh, pernah uh, nah kasih Gak kasih kode supaya Oh paling Oh iya, gak paling anti begitu. Oh paling anti begitu. Oh iya, gak paling Oh iya, gak paling anti begitu. iya, PK itu kan sejajar dengan uh, tema khotbah biasanya Karena hmm. khotbahnya paling diminati, rate juga tinggi Karena demand juga tinggi gitu, berebut jadwal nih Maksudnya ya, sih? Iya nggak, kan maksudnya maksud ya. ya, juga, juga, juga sih, kalau kalau gereja biasanya mereka hmm. uh, udah set ya Segitu hmm. ya segitu selalu Oke, okay, nah maksudnya Maksudnya biasa kalau ini pendeta-pendeta khotbahnya tuh familiar hmm. Atau popular genre lah di uh, uh, Misalnya tentang berkat gitu, hmm. tentang oh. kaya gitu kan biasa lebih ramai Kak Dibanding coba dengerin koh Andre Kotbah, mah bosen <laughs> Isinya kan mekanik gitu kan, isinya ya, apa, sejarah apa, uh, apa. sejarah peralkitabiahan gitu ya, ya. Andre gak ada di frame Jadi kan gak seru, oh, iya, iya, iya. ya kan <laughs> <laughs> nah, Jadi misalnya kita omongin Maksudku Kak ya, ya. kayak Kabil itu pernah melakukan riset kan, sebenarnya kotbah apa yang paling menarik gitu sebenarnya bagi jemaat Kalau sekarang ini yang paling menarik orang Indonesia kan demen klinik klenik, -klenik. Hmm. Jadi otbah yang paling menarik adalah yang ada nubuat-nubuatnya Oh gitu, gitu. Bukan, bukan, berkat, itu bukan, itu bukan bukan baru. Jadi misalnya contohnya gini, misalnya contohnya gini. Akhirnya dieksploitasinya begini. Jangan pelit-pelit sama Tuhan. Kalau nanti kalian pelit-pelit, uh, nanti kalian akan hubungin saya, kalian karena karena kena masalah, saya yang repot jadi gitu. Ayo dong oh. makanya berbagi sama Tuhan gitu. Dalam palah ya, kayak. Nanti setelah itu kalian akan hmm. tahun ini akan dibukakan begini-begini begini-begini begini, demen kalian-kalian Membuat itu ya, kayaknya. Lu buat. lu ya. buat ya, kayak lu buat. Itu masih ada yang percaya mang kak. Ya, buktinya banyak paling banyak. Soalnya zaman COVID pada bikin nubuat nubuat nubuat nggak mana tuh pendeta nubuatnya. Iya, itu. yang, yang kayak apa? Yang kayak apa? Nubuatnya. Nubuatnya? nubuatnya ada yang katanya virus di Kutub Utara, oh, itu ada tuh juga. Ya. Terus bakalan tetap buka? Bakalan tetap buka gerejanya. Cium, pipi. eh COVID. Gue gak nyalain orang-orang yang bernubuat ya. Cuman akhirnya mengeksploitasi eksploitasi jemaat itu aja. Karena nubuatnya kadang kadang datang dari Tuhan gitu kayak. Iyalah. Sebagai sebetul ya Penghujan begitu kan? Penghujan kalau misalkan kalau ikutan zoom kayak begitu gitu, gitu rame biasanya. Hmm. Kalau ada yang nubuat-nubuat begitu. Emm, kabilang gak mau nubuat-nubuat biar asik Mau gua nubuatin apa nih? Wah, coba-coba, coba-coba, coba dong. Gue dapet sesuatu nih. Iya, iya, iya, dapet wangsit. Tiba-tiba, wangsit, wangsit, wanti, wanti. tiba wanti, ibadah <tis> wangsit. <tis> Gue dapet jadwal lagi di Iya, iya, Akan terjadi, masih <Itum>. dibuatin itu memang sudah terjadi. Oh saya jadi gitu, gitu ya kayaknya. Saya prediksi kayak kamu minggu ini akan, akan datang ke Raja Wali kayaknya <Ti -ket> ini. Sepertinya. Iya, kan. Terlihat. Paket ingat loh satu paket. Satu paket ingat Sama sama ban. Sama nah, gembala ya, ya tolong. Dengan. Gembala. Lu jangan maju nama lu sendiri, Bro. Nanti akan gua masukin. Iya, gitu dong. Satu paket. Iya, tapi benar. Tapi tapi kabili dengan dengan genre sepopuler itu ya. Berarti nu buat itu kan banyak yang salah ya. Tapi kenapa Kabili masih banyak mereka itu Percaya sama nubuat-nubuat dari pendeta yang bahkan udah salah loh Kan banyak orang ikut Tuhan kan demannya begitu Kan banyak orang suka ikut Tuhan karena mau tahu ujung daripada perjalanan mereka Padahal padahal firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot hmm, Bagus Tuhan kan bilangnya pelita bukan lampu sorot. Nah, orang ya. mau lihat lampu sorotnya. Gak bisa lihat ya, gak bisa lihat ke depan Iya, harusnya, ya. dia mau lampu sorotnya makanya dia demen kayak gitu-gituan, klonik-klonik lah akhirnya hmm. terjadi. Junjungnya. Iya. Kamu tahu kayak gini, ntar bagi saya apa? Gua ada beberapa kok kalau misalnya ada jemaat minta didoain. Dapat apa, Pak? Dapat apa, Pak gitu? Dapat apa? Dapat apaan maksudnya gitu pas lagi doa gitu. Cuma ngambil enggak biasa aja. <laughs> gak dapet apa-apa Bu orang saya juga lagi niat doain kok, ini ibu aja ribet, mau di doa lagi gua lu gak ada puas-puas nih lu cocok ya jadi gas terus ayo pak bily-pak bily semua udah lewet tuh Orang Tengking lagi ngejawab, "Orang lagi ngocok susu protein ini, suruh dong, mandi puas ya lu, ngomong mulu lu, lagi ngocok susu protein lagi ini, orang lagi gini susu protein lu, ngeselin enggak lu, bilang ya, tapi... tapi itulah sekilas tentang PK ya, PK. Uh, Tapi Kak Billy bersyukur ya, uh, semoga apapun yang Kak Billy katakan hari ini tuh benar adanya, jujur dari hati Kak Billy ya." Yeah. Semoga Kabili tidak pernah meng uh, kebaktian yeah. yang biayanya lebih rendah daripada yang lain yeah. Semoga kedepannya juga tidak yes. Saya sih percaya kalau ada cobaan Kabili juga tetap manusia lah. Kita tidak akan sampai Kabili. Lu kayak merdu buat apa gimana nih? Hmm? Lu kayak bernubuat tuh begini. Dia ngomong ya, begini ya. tuh baru sekali nih. Tapi ya. Kabili hari ini maksud gua ngejawab dengan ya. firm perut gue. Oke. Okay. Karena Dan, maksud gue bedanya ya. brave talk sama yang lain gitu loh Kak. Kalau lu jawab cuman masalah rohani-rohani, maksud gue itu bisa dapetin di mana aja. Hmm. Gue nonton kotbah Kabili aja ngapain gue ajak podcast kayak gitu. Iya betul. Hari ini jawabannya cukup menjawab banget buat gua. Betul. Gua, gua cukup teriluminasi gitu dengan jawaban Kak jadi, jadi coq mau deh jangan resisten hehehehe <guluk>... kalau <tik> asal PK gitu lebih banget hehehehe oh, <tik> <tik> balik lagi 37 lo? <tik> <tik> <Senang> aja 37 lo? gak boleh 37 70 ya? ya iya dia jadinya ya <tik> kan gue yang lagi-nagi kan? oh iya bener <tik> juga <duit, tik> <tik> lu yang tarik Kak Bili di pelayanan tidak butuh uang lu yang butuh? gua yang butuh Kabili emang enggak. Tapi thank you banget Kabili untuk kesempatannya. Thank, thank, thank you banget. Semoga Kabili dijaga terus sama Tuhan ya. Dan tidak perlu buat ya. Jangan ya. ya, ya, ya, <laughs> ya. Gua rasanya tadi frame ini ngomong ya, ya, ya. begini kayak <laughs> aneh bener kayak. Gua ya. bae. Lo, lo pada kayaknya ya. gak seneng gitu. Aneh. Lo kan Gak bentar. seneng. Efek obatnya kacau tadi. Ya, ya. Gitu. <laughs> Tapi yaudah. Itu aja tentang persembahan kasih ya. Kasih lagi, kasih lagi. <laughs> Pak Kaka harusnya. Apa tuh? Cuman kasih-kasih kalau -kasi. <laughs> <laughs> <Walauk> kurang banyak Kenal <laughs> <laughs> aja lagi kenal sih ini obat nih kayaknya Ya <laughs> nah, sampai jumpa <laughs> lagi episode ya, selanjutnya Terima, sampai terima sampai kasih Sampai jumpa di kita jadiin tamu lagi ya Iya Membahas yang lain Mungkin sebelum itu kita akan tutup dengan dua kata lucu Dua kata lucu Pendeta cerai Ini adik Terima kasih Kak Billy Terima kasih Kak Billy Dan thank you semua God bless Thank you Thank you Thank you bisa nggak masuk gitu? Thank you, thank you. Banget, thank you, thank you, thank you, you. Thank you, you